Nah, dari bentuknya kayaknya ini hampir mirip sama brand Jepang yang satu itu ya. Yo, minasan, ogenki desu ka? Ore wa desu Welcome back on my watch YouTube channel. Di video kali ini gua mau bahas salah satu brand yang sebenarnya mungkin jarang banget gua bahas ya, tapi karena kemarin gue melihat modelnya gue rasa oke okay sih. Dan mungkin bisa gue rekomendasiin buat kalian. Jadinya gue mau bahas di sini ya. Oke okay, brand apa itu? Stay tune. Yo. Ini tadi brand yang gue bilang. Mungkin gue belum pernah bahas sama sekali ya. Atau mungkin jarang. Eh pernah sih kayaknya yang dulu ya. Tapi jarang nah sekarang gue bahas deh langsung aja singkat karena gue yakin sih dari kalian semua pasti udah tahu brand ini kalaupun yang belum tahu juga kalau udah tahu spek atau spesifikasi jam juga sebetulnya ini udah kenal banget oke ini adalah Duxot dx 226 series ya kalau di sini ada belakangnya 11 atau yang lain itu sebetulnya cuma kode warna tapi ini adalah Duxot dx 226 serinya nah dari bentuknya kayaknya ini hampir mirip sama brand Jepang yang satu itu ya <tuh> tapi nggak mirip banget cuman sekilas doang oke kenapa gue bener-bener pengen bahas ini karena satu model kedua spek ketiga gue suka rantainya gue yakin dari beberapa beberapa dari kalian pasti ada yang suka banget ya namanya rantai jubilee kayak gini modelnya kan oke langsung aja ya pertama-tama yeah kalau dari case-nya udah pasti ini stainless steel ya full stainless steel solid dan karena ini tongkrongannya mungkin dibikinnya bener-bener tool watch, jadi di, dia di sini nih kalau gue lihat kayaknya hampir hampir ya sama sekali nggak ada yang namanya polished finishing semuanya brush atau hairline jadinya butek ya Nah varian yang gua pegang ini adalah yang black dial ya, rotating bezelnya juga black. Nah ini buat kalian yang suka warna-warna aman biasanya ya. Kalau di sini gue lihat uh, dialnya sendiri finishingnya juga matte, matte black. Nah terus yang gua suka dari jam ini adalah kelihatannya simple, bener-bener model klasik diver. Ya, markernya dot, sama ada balok di sini, windows date di angka 3 simple easy to read ya. Jadi bacanya gampang, nggak nggak terlalu ribet ada yang lain-lain. Nama brandnya di sini atas Duxot, terus di sini di bawah ada tulisan automatic sama keterangan water resistant di 200 meter. Nah. Anyway kalau automatic, movement Duxot ini menggunakan kaliber NH35 dan kalau udah gue sebut NH35 kalian udah pasti tahu kan ini buatannya siapa. Power reserve-nya kurang lebih 40 jam, ada fitur hack and winding juga. Terus di crown-nya crown ada di posisi angka 3 dan dia tetap screw down crown. Untuk kacanya sapphire lens dengan anti reflective coating. Kalau rotating base tetap unidirectional, suaranya renyah dan nyaring. Klasnya sendiri juga gitu, biasa di sini ada uh, secure lock-nya. Seperti biasa, kalian buka dulu double push. Tadaaa, terus di klasnya di sini ada gravir logo duke shot dan sini ada micro adjustmentnya kurang lebih ada tiga tiga ya tiga lobang sini untuk micro adjustmentnya nya cuman sini untuk tipe rantai ini emang nggak ada diver extension but it's okay sih klik hmm. klik nah untuk back nya ini solid ya dia nggak exhibition ada grafirnya duck shot juga dan keterangan sapphire lens tadi juga ada di back case automatic movement yes kalau untuk uh, diameternya ini kurang lebih ada di 45mm ya tapi yang pasti jam ini cocok buat di pergelangan yang lingkarnya sedang jadi let's say uh, pergelangan tangan gue ini kan lingkarnya 14,4 cm ya jadi kecil oh, masih kelihatan gede kan nah buat kalian yang emang suka jam gede kayak gini sih ini cocok tapi kalau mau ideal sebetulnya kalau kalian punya per lingkar pergelangan kurang lebih 16 minimal ya 16, 17 atau 18 itu mungkin lebih cocok menggunakan jam ini nah untuk le lebar locknya sendiri lock widthnya ini kalau gue lihat sih harusnya 22 tapi yang pasti ini model lock widthnya universal jadi kalau seandainya kalian mau ganti rubber mau ganti NATO, mau ganti zulu apa aja ya, udah tinggal plug and play aja. Oke, okay, nah untuk varian warna lain, ciri khas dari Jam Diver adalah Pepsi. Kayaknya model Jam Diver, Auto Diver Look atau memang Diver Watch, kayaknya kurang lengkap ya kalau belum ada warna Pepsi. Nah ini Pepsi, tapi bluenya di sini ini dark banget. Jadi kalau nggak bener-bener di bawah sinar yang terang tuh, kelihatannya kayak Coke bezel ya, kayak kayak bener benar black red nah untuk dial bluenya di sini ini juga bener-bener uh, dark navy kalau kalian lihat di sini kan karena ada cahaya jadinya emang baru kelihatan birunya tapi kalau nggak bener-bener black sih kalau gue bilang nah ini buat kalian yang suka Pepsi Pepsi Pepsi nah ini cocok buat kalian dan ini salah satu yang gue rekomendasiin juga karena birunya itu apa ya gue bilang beda aja sih kalau birunya Pepsi kan biasanya kelihatan birunya kalau nggak terang sedang tapi ini bener-bener dark dan kesannya jadi lebih gimana ya, lebih keren aja kalau gue bilang. Tapi buat yang modelnya suka warna Hulk, nah ini namanya Duxot DX 22622. Nah ini greennya gue suka banget nih modelnya olive, sama uh, insert bezel yang di rotating bezelnya ini juga keren banget. hijau ini tuh olive, terus uh, dialnya ini. Kayak sunburst tapi nggak terlalu burst banget ya Jadi modelnya tetap ada shiny -nya, kayak antara matte finishing tapi nggak terlalu sunburst juga Tapi pas glowing-glowingnya itu keren Nah ini biasanya cocok kalau seandainya kalian mau ganti strap Warnanya mungkin yang agak-agak brown cracking gitu deh Atau mungkin crocodile juga keren sih sebenarnya Nah untuk spesifikasi juga masih sama Movement dari NH35 Automatic Fiturnya hack and winding. So, ini adalah du Dukshot Tortuga DX226 series. Kalian mau pilih yang warna, ya, it depends on your taste, ya. Yang pasti tiga tiganya ini keren. Kalian mau agak stylish, pilih yang hijau. Mau sporty, khas diver banget, Pepsi mau yang aman buat casual or daily biter hitam jadi tiga warna ini gua rasa udah cukup mewakili ya oh ya untuk info price atau harga ini kalian cuman bisa dapetin dengan harga di around 2,688 atau 2.7an jadi keren kan nggak nyampe 3 juta tapi kalian udah bisa ngantongin jam dengan spesifikasi seperti ini dan movementnya ya kalian udah tau lah dari siapa Duxott DX226 Tortuga, keren kan? Emang sih modelnya mirip sama brand Jepang sebelah, tapi nggak mirip-mirip banget kok. Sekilas doang miripnya. So, kalau yang mau berburu itu, atau mungkin kalian yang udah suka tapi masih ragu, ini nggak usah ragu lagi ya. Udah gue review ini buat kalian. Jadi kalian bisa langsung aja kunjungin website kita di jamtangan.com atau via aplikasi, mau ke web nyamannya kalian sih terus jangan lupa yang belum subscribe klik subscribe and then nyalain loncengnya supaya kalian gak ketinggalan info-info terbaru dari kita dan kalau misalkan ada surprise-surprise kalian juga gak ketinggalan info oke okay, yang buat mau ada pertanyaan or else bisa tulis langsung di kolom komen oke okay. I think sekian dulu video review kali ini see you on the next video, see you on the next review jane